Bagaimana cara mendepositkan dana? Untuk masuk ke halaman deposit, tekan tombol deposit di pojok kanan atas halaman utama situs web atau langsung dari ruang trading jika Anda berada di halaman tersebut. Jumlah minimum deposit adalah $10, Amerika, pound sterling, atau euro. Jika rekening bank Anda menggunakan mata uang lain, dana akan dikonversi secara otomatis. Anda dapat memasukkan jumlah deposit secara manual atau memilih dari daftar. Ada beberapa cara untuk melakukan deposit dana ke akun Anda. Anda dapat melakukan deposit menggunakan kartu debit atau kartu kredit apapun. Kartu tersebut harus valid dan terdaftar atas nama Anda, serta mendukung transaksi online internasional. Pilih metode pembayaran Visa Mastercard. Klik Masuk ke pembayaran. Anda akan dialihkan ke halaman baru, dan Anda akan diminta memasukkan nomor kartu, nama pemilik kartu, dan CVV Anda. CVV adalah singkatan dari Card Verification Value. CVV terdiri dari tiga angka yang digunakan sebagai elemen keamanan saat transaksi online. Kode ini tertulis di baris tanda tangan pada bagian belakang kartu Anda. Untuk menyelesaikan transaksi, tekan tombol Pay. Pada halaman baru yang terbuka, masukkan kode 3D Secure, kata Sandi sekali pakai yang dihasilkan ponsel Anda, yang mengonfirmasi keamanan transaksi online. Untuk mengaktifkan fungsi ini, hubungi bank Anda. Jika transaksi Anda berhasil diselesaikan, jendela konfirmasi akan muncul dan dana Anda akan seketika dikreditkan ke akun Anda. Saat melakukan deposit, kartu bank Anda ditautkan ke akun Anda secara default. Saat Anda melakukan deposit lagi, Anda tidak harus memasukkan data lagi. Anda hanya perlu memilih dari kartu yang diperlukan dari daftar. Selamat melakukan trading.